sahabat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur oke sahabat bediler, kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan poplar magnum hitam coklat magazine plus manometer ya sahabat bediler nah jadi kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya, nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like share comment and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasi terlebih dahulu ya sahabat bediler Nah jadi yang ada di depan saya ini yaitu senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum hitam coklat plus magazin dan manometer ya sahabat bediler Nah jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game ya sahabat beda seperti babi, biawak dan jenis hama yang lainnya. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat beda. Nah untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm dan pastinya untuk tabungnya mampu menampung tekanan angin hingga capai 2000 sampai dengan 2500 PSI ya sahabat bediler, nah ini untuk pengisian anginnya bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan cara pertama dengan digerjurkan di tanah dan untuk cara kedua bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP ya sahabat bediler Nah ini untuk uji power yang dihasilkan dari senapan ini mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler sehingga sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu Nah untuk manometernya ini terletak di bagian bawah bawah popor senapan nah jadi ini untuk manometernya sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke bagian popor senapan angin ini Jadi untuk varian popornya ini Berwarna magnum hitam coklat ya sahabat bediler Jadi ada sedikit balutan berwarna coklat Nah untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang pastinya memiliki beberapa keunggulan Seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya sahabat bediler Nah kemudian untuk di belakang popornya ini pun juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor ataupun penyangga bahu yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler oke kita lanjut ke bagian full set dari senapan ini, nah jadi untuk senapan angin ini saya full setkan dengan beberapa aksesoris tambahan yaitu ada teleskop spike mil dot dengan ukuran 312 kali 40 AOL ya sahabat bediler, nah jadi untuk teleskop ini Pastinya fungsi utamanya itu untuk membidik sasaran jarak jauh ya sahabat bediler Dan untuk sasaran jarak jauhnya ini bisa mencapai di jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler Dan pastinya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin Mulai dari sub, gejlup dan juga PCP ya sahabat bediler. Oke kita lanjut ke aksesoris yang kedua yaitu ada peredam Alvina ya sahabat bediler. Nah jadi untuk peredam ini pastinya sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mencapai 80% mode senyap ya sahabat bediler Nah untuk peredam ini juga sangat direkomendasikan di senapan angin gejluk maupun PCP ya sahabat bediler Oke kemudian untuk aksesoris tambahnya yaitu ada gantungan mimis elpen ya sahabat bediler jadi untuk gantungan ini lebih memudahkan sahabat bediler dalam membawa mimis yang akan digunakan untuk berburu ya sahabat bediler oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.425.000 sahabat bediler sudah mendapatkan Senapan angin gejeluk big game bermagazin ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti mimis tester, peredam standar, kemudian ada spare part Dan pastinya pun juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi sahabat bediler tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin ini ya sahabat bediler